Udah bertahun-tahun SCP Foundation berdiri ada Dan bahkan gue sendiri yang udah ada di SCP Foundation sejak 2013 ngeliat betapa banyaknya informasi dan juga artikel yang ada di sana Tapi gue yakin ada beberapa hal dan informasi yang mungkin kalian belum tahu sama sekali terkait SCP Foundation Dan inilah 10 fakta terkait SCP Foundation yang kalian belum ketahui Sebelum SCP Foundation punya logo seperti yang kalian tahu ini, banyak variannya berdasarkan cabang negeri foundationnya. Sebenarnya agak beda. Logo SCP Foundation dulunya adalah ini, yaitu sosok kucing setengah badan atau yang kalau kalian tahu adalah SCP 529. Kucing ini namanya Josie dan dia sempat dijadikan logo SCP Foundation untuk beberapa tahun awal berdirinya. Dan akhirnya pun diganti jadi logo sekarang yang kita ketahui dan kenal, dan logonya pun sekarang masih dipakai untuk logo khusus website komando O5 yang bisa kalian lihat di sini. Jadi, di sebuah gunung yang ada di Indonesia, SCP Foundation menemukan sesuatu yang aneh. Jadi, bentuknya itu bola yang terbuat dari besi, dan bahkan besarnya itu 74 meter. Bola nyanyi tuh di gunung tersebut. Dan anehnya kalau ada orang yang lihat bola itu, bakalan nganggep kalau bola itu normal dan bagian dari gunungnya. Tapi untungnya bola itu bisa difoto biar kita bisa lihat langsung gimana bentuknya. Aneh memang sih, tapi belum diketahui itu anomali tentang apa. Pernah penasaran gak sih kalian kayak gimana sih wajah dari orang yang bikin Chaos Insurgency atau bahkan ketua-ketua GEOI lainnya kayak Global Occult Coalition? Kalau begitu, mari gue kenalkan kepada Dacapo Alvain. Dia adalah pemimpin yang paling kuat dan paling berinfluensial di Global Occult Coalition. Dan ini foto yang diambil secara rahasia oleh agen Foundation. Dan gue kenalin juga kalian sama Vincent Ariens, Atau yang biasanya disebut dengan The Engineer. Dia adalah salah satu pionir atau pembangun dari GOI yang pasti kalian kenal banget yaitu adalah Chaos Insurgency dan inilah dokumentasi foto yang bisa kita dapat terkait sosok Vincent aliansnya ini Kalian pasti pernah berpikir kaya, Dewan O5 itu kan cuma 13 orang atau semacamnya Well, sebenarnya O5 yang ada sampai sekarang itu ada banyak banget Ini juga termasuk if atau Hawa atau o 5 dan juga Adam Tentunya suami dari o 5 yaitu adalah Dewan O5 dengan nomor O512 Bahkan salah satu Dewan Olima yang ada pun juga adalah orang Indonesia Dan tentunya Dewan O5 tersebut adalah O59 Yang sekarang dia sudah nggak jadi Dewan O5 lagi karena ada urusan pribadi LEMRUSAN atau lembaga urusan anomali adalah organisasi pemerintah Indonesia Yang dimana mereka mengurus anomali di Indonesia sama kayak UIU-FBI, tapi ini di Indonesia. Walaupun mereka jauh lebih kuat karena ada Aji Saka yang bisa gunain sihir untuk perangan di militer mereka, lemurusan ini udah ada pas tahun 1910. Dan, pas Soekarno jadi presiden, Soekarno pun ganti namanya dari Panitia Pengurusan Anomali jadi Jawatan Anomali. Lalu organisasi itu pun diubah lagi saat Soeharto menjadi presiden Indonesia. Dan namanya pun diubah dari jawatan anomali menjadi sekarang, yaitu adalah lembaga urusan anomali. Dan mereka pun sampai sekarang masih aktif dan pakai nama ini. Tentunya ini berkat presiden Soeharto yang menggunakan lembrusan di Indonesia pada masa pemerintahannya. Ketika kalian buka artikel SCP-001, pasti kalian melihat gambar ini bukan? Yap. Ini adalah gambar Meme Kill Agent yang dimana tujuan mereka untuk membunuh kalian ketika buka artikel SCP-001 dan setiap Meme Kill Agent itu punya nama Kalau yang ini disebutnya sebagai Meme Kill Agent Barry May Langford Tapi, apa cabang Indonesia juga punya? Tentunya punya Di artikel SCP-001 ID, kita punya pengaman Meme Kill Agent khusus sendirinya dengan corak batik yaitu kita sebut sebagai Meme Tick Kill Agent Ambarawa Langsat yang dimana tugasnya sama yaitu untuk menjaga artikel SCP-001 ID yang khusus untuk SCP Foundation cabang Indonesia Kalian pasti ngira kayak perizinan paling tinggi di SCP Foundation itu pasti level 5 yang kartunya itu warna hitam dan semacamnya dan bisa ngandilin semuanya Oh tidak bisa Asal kalian tahu saja, bahwa ada level yang lebih tinggi daripada level 5 Tentunya, perizinan level 6 Level 6 ini sering muncul di artikel SCP Karena kalau menurut kalian level 5 itu rahasia banget ya level 6 ini lebih rahasia daripada rahasia itu sendirinya Ini pun sering dipakai di artikel yang memang tujuannya untuk menjaga informasi terkait SCP tersebut Tidak boleh diketahui oleh siapa-siapa kecuali beberapa orang yang terpilih boleh dapat yang namanya perizinan level 6 dan melihat artikel rahasia yang berbahaya ini kalian pasti tahu kan sama yang namanya Dr. Jack Bright yaitu dokter yang nggak sengaja sekarang jadi pemilik SCP 963 dan sekarang dia jadi immortal atau nggak bisa mati sama sekali ya ini tentang adik-adiknya kalau kalian nggak tahu Dr. Bright ini punya adik-adiknya sendiri di Foundation tapi mereka bukanlah peneliti atau dokter yang bekerja di foundation, melainkan mereka itu SCP. Kedua adiknya dokter Bright itu adalah SCP. Yang pertama itu SCP-590-nya, dimana dia bisa menyembuhin penyakit orang yang dia sentuh, tapi sebagai bayarannya dia yang ngerasain sakitnya, dan yang paling mengenaskan itu SCP-321, yaitu adiknya yang kondisi tubuhnya sakit parah, dan sekarang dijadiin tahanan oleh SCP Foundation Artikel SCP Cabang Indonesia Sampai saat video ini dibuat Sudah ada beberapa SCP dari SCP Foundation Indonesia Yang telah ada dan juga tercatat Jika kalian penasaran Berikut adalah SCP yang asli dari Cabang Indonesia SCP-003 ID Waifu Munya Tamas SCP-005 ID Nyonya Baget SCP-008-ID, olalah anjing. SCP-010-ID, apa yang kau lihat? SCP-012-ID, panen raya, panen raya. SCP-014-ID, kampung di bawah mall. SCP-017-ID, pasar malam. SCP-022-ID, hanyalah layangan jatuh semata. SCP-066-ID, mandung gali kaula yaldabao. SCP-099-ID ayun-ayun dan akan selalu diupdate lagi setiap harinya kalau ada SCP baru yang ditulis dan yang terakhir sudah ada lebih dari 100 kali percobaan untuk membunuh SCP-682 yang ada dan tercatat di Foundation seperti menggunakan senjata canggih atau menggunakan SCP-SCP yang ada untuk membunuhnya akan tetapi SCP-682 tetap masih hidup dan juga Sampai sekarang pun, mereka masih mencari cara yang tepat untuk membunuh SCP-682 sampai mati, benar-benar mati. Itulah 10 fakta terkait SCP Foundation yang mungkin kalian belum tahu sama sekali. Mungkin kalian tahu beberapa dan mungkin kalian tidak. Tapi bagaimana dengan fakta tadi? Lumayan banyak dan juga baru semua kan? Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa komen di video ini untuk bikin 10 fakta lagi yang kalian belum ketahui. Dan ikuti channel ini dengan subscribe, biar kalian gak kelewatan video-video terkait SCP, terutama yang ada di Indonesia, yang hanya dan cuma ada channel ini. Oke, okay, sampai kita bertemu lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk selalu secure, contain, dan protect.